Hello semua bro, apa kabar semuanya? Halo ma bro, jadi kali ini ma bro oce bakal mau buka battle pass karena oce belum buka battle pass ya maafin oce nih kalau lagi jarang upload soalnya oce lagi fokus ke world championship CODM bro, jadi doain oce ma bro ya, semoga lo stay cepat dan pastinya doakan oce terus sampai champion worldnya sama bro ya. Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Oke, okay, yuk langsung aja mal bro ya Oce buka battle pass nya Ini lumayan telat sih ya Oke, okay. dan Oce juga belum lihat isi battle pass nya ini ada apa aja Apakah worth it untuk Oce beli semuanya? Oce tidak tahu mal bro Tapi yang jelas Oce belum nyobain nih sniper terbaru nih ZRG ini mal bro Katanya ini OP parah mal bro ya Katanya mau nembak kaki sekalipun bisa satu hit yang jata. Ya uca okay, atau tau kita coba aja mah bro, langsung aja uca beli battle passnya. Kita beli yang mana? Uca bingung. Nah, ini aja deh. Yang langsung beli mah bro, seribu CP. Uh. oke. Okay, kita lihat apa saja yang dapat. Di partnya keren ya. Dia pakai jas. Istri, wih, tante-tante cuy, <laughs> oke, okay. lanjut M4 backpack mana lagi, mau bro? Saya berempat, saya berempat ini keren parah sih, mau Tapi tapi side nya masih standar, tapi ini skin epic gokil sih, keren ya nggak seperti biasanya saya berempat mengeluarkan skin-skin bagus ini. Ya. Lanjut lagi mah Bro, mau beli ya. Kita langsung beli saja. Oke. Sampai 25 Tiar dulu. Let's go mah Bro. Oh, akan kau tuh semuanya. Wow, serap. Ih, keren loh ini. Item item gini Outfit Gokil ya. Happy Sekarang Mesti jadi bingung mau pakai yang mana ya misty atau serap GXRO oh, Putih Jangan putih-putih banget lah kelihatan musuh Keterangan itu ngobrol barusan ya Lanjut lagi kita ya Kita langsung beli saja sama Sampai level 50 Ya kita nggak usah lama-lama Nggak -lama, usah basa-basi langsung saja Wow nice sama bro oke okay. S36 S36 katanya mantap juga AS Sun guard Ush, keren loh karakternya kalau tercewinya banyak banget nih battle pass ya saya suka oke oh yeah. 13 wow baru Wow, dan akhirnya saya mendapatkan ZRJ Maa nah, bro ya, Striker HBR Oke, langsung saja Ma bro ya Kita langsung atur semuanya Habis itu, saya bakal mau tes sniper terbaru ini maa bro Oke, kita buktikan ke OP-annya Apakah benar-benar OP? <laughs> Let's go Wow ini kalau cah lihat liat longbro. Ini langsung aja deh Ocha booster attachment-nya ya. Sebenarnya Ocha belum ngeracik ini, tapi kalau cah lihat-lihat ini ada wah, magazine yang bener benar damage range plus 100%. Ini sih buat battle royale nggak sih? Harusnya oke kita pakai deh, kita pakai. Ocha pakai. Terus eh uh, suppressor-nya kira-kira pakai apa ya? Bagusnya suppressor. Terus oh celat supresor sih apa ini RTC kompensator? Oh uh, saya bingung nih, saya jadi bingung gue. bro RTC kompensator deh. Terus pakai apa lagi? Oh celcer? Bipot dia ada bipot juga mah. Wow Harusnya sih buat yang open scope, open scope gitu loh, lho enaknya ya Pakai steeple grip, tap kah ini Perknya, oke okay. hmm. Ini mantap mantap sih, Mabro Barrelnya coba pake apa ya kira-kira Wah ini sih, Oce jadi bingung Mabro Light barrel sih deh biar Oce movementnya oke, okay, open scope nya juga oke okay, Karena itu yang terpenting juga dari sniper Mabro tipe. Harus tipe tuh udah bener Cuman oce belum tau nih rasanya pakai sniper ini gimana Oke kita pakai attachment ini dulu Sementara oce bakal coba tes di training mode dulu deh Training mode, training mode. Wow Sukupnya di banget Ini kayak alien loh Sernyata alien loh Serem banget loh bro. Memang sih harusnya ini kayak buat battle royale sih Sukupnya gede banget loh Oke okay. Uh. Okay. Oh sih ini sniper ya okay. Kita coba deh ke kesini tuh berapa sih 152 190 mah bro Wow 104 Kaki 104 wow, satu hit sih Coba kita jarak 40 meter ya kita tes, apakah benar atau ada attachment yang harus dilihat wow. sangat sempat juga wabru 190 wow damage multiplayer ini mantap sekali berarti ya oke okay. cuman open stop nya ini lama banget jadi kayaknya uh, kurang worth it sih satu hit sih satu hit guys. Jopi, ya tapi ya kalau buat main multiplayer kalian pake DLQ yang uh, mobilitasnya lebih cepat itu juga 1 bro mungkin ini lebih worth it buat battle royale cuman ya Ocho nggak tau ini ya, kan test mana lumayan berat ya gara-gara uh, apa namanya tuh magazine nya magazine nya itu kan terlalu besar ya nambahin damage range, damage damage nya, pesawat 1% itu itu pasti ngurangin mobilitas juga tuh mah bro Nah, dari itu mungkin harus diganti. Tapi Ocha mau nyoba dulu nih. Soalnya ya sangat menarik untuk dicoba ini, mabru, ya, Oke. Okay? Ya, let's go yuk. Kita langsung aja ngeranket, Mabr. Mabr. Di hat lain. go Kalian tau gak sih Alien badannya kecil kan kalau misalnya kalian lihat-lihat di film atau gimana badannya kecil, pakainya gini sendiri. Nah ini <laughs> semigol semigol. Astaga tuh kocak uh. banget. Nice, eh, Woi, jangan saya, jangan jangan Mati Nabi. kita mati eh, udah habis dong. Wih, cepet kali teman kita ya wooooww tapi menurut C ini keberatan banget dan scope ini vision nya ngalahin sekali mah bro jadi kayak kurang worth it nih kalau saya kali 8 ya kecuali kali ganti scope Entar ucap mau nyobain deh aneh gitu loh ya sangat aneh sekali pak duh ya Allah bom oke okay. Pinjam apa, bro? <laughs> Aduh, lucu banget dah ini. dapat satu, lumayan mah bro. Yang buat mantai sih enak sih, nepar ini. Tapi kalau buat kicik-kicikan, kayak kala sama dia semua. Kurang cepat ya, tapi mungkin ini karena eh, uh, magazine loncat besar ya. Kan, magazine loncatnya tuh buat nembakin itu loh mobil. Ini sebesar sekali, sih ya. berapa kali ya? Mungkin mobil lebih royal kali ya. Ini sih butuh. Ya itu sendiri lah, Bro itu butuh berapa ya? Neso nice, ya? Mana lagi musuhnya? Baku hajar mereka semua. Seperti di kereta sih. Woi, di situ upannya pak deh. tap cuy, wow oh, langsorata aja cuy, berapa? Okay, nice, <laughs> menang wah bro, tapi kayaknya harus ada yang diubah nih, ya. Yeah udah nggak efisien pilih uca ya Fipil, Yulca, ya sih pake sniper tapi kayaknya boring gitu mau bro, kaya harus ganti ke scope kecil deh, mau yuk kita coba rasain gimana. sekarang lucu banget mau bro, tadi tuh gede banget Palanya sekarang kecil banget men. kalian lihatlah ini, ya. bandingan sama ini Pak. <ti> Aduh, skapnya lucu banget, maaf, bro. Hmm. <laughs> ya Allah. Nekol ini nih, enak nih. Nekol ya. Waduh. Ja. Jangan bunuh saya. ulala ulala ulala harusnya ini lebih sedikit better harusnya ya, bro. Ya nggak harus kali tiga scope lah, kali enam juga boleh kali empat ya. Empati jangan defaultnya ya. Itu gede banget scope-nya, Bro. Aduh, lucu sekali kawan. Hmm. Bebe! aduh cara habis ngekill mati nah, kita coba lagi apa? ini masih permulaan ya oce masih perlu adaptasi dengan sniper ini Kalau artik dia Q udah mantep lah pakenya rite juga oke okay lah kok yosan kok yosan dapat dapet ocema bro gas yes, bro gas yes, bro nice bro itu dia, bah! memang harus yang skop skop kecil ya, eh. ya udahlah nggak apa apa ya, kilo, -kilo sih enggak banyak banyak, cuma empat, <laughs> nggak beda jauh sama game sebelumnya. Mana Bueno, lo bro. Oh, uh, kan? Sudah kok bilang apa? Hmm, tapi sebenarnya enggak worth it juga sih. Ini yang jadi permasalahan adalah uh, scope yang kepalanya alien itu menutupi vision sekali. Sebenarnya itu enak banget kalau pakai 8, mah, bro, ya. saya rupanya iya, mau Bro, coba bagian lagi dan single placement-nya. Nah, silahkan dilihat lagi terus untuk ojek yang pakai tactical scope. Nah, ini ojek pakai kali 3C. wah bro, sebenarnya ini cocok buat retake sih ya, gara-gara pakai retake. Eh, uh, bagusnya pakai kali 3 yang ini. Ini coba pakai yang ini, terus terserah kalian mau pakai tactical scope atau empat kali atau enam kali ya yang penting sih, eh, jangan yang 8 kali ya notification tapi gitu, terserah kalian kalau udah kebiasaan yaudah kayak gitu sih video kali ini mabru makasih makasih buat udah menonton jangan lupa share video ini dan komen kalian, jangan lupa subscribe serta atik loncengnya mabru ya and yup, see you mabru dadah semuanya yaudah udah semuanya see you next